teman-teman ayo temani kakak cari mainan lagi yuk Wow sore ini sangat cerah sekali teman-teman Kakak mau berburu mainan nih Yuk kita cari mainan sama-sama Wow bantu tuh sepertinya Kakak lihat sesuatu nih wadidaw Wow Kakak dapat kumbang merah, teman-teman. Cantik ya. Wadidaw. Kakak lupa bawa wadah nih, teman-teman. Wadidaw, wadidiu. Terpaksa kakak pegang dulu ya. Ayo, kita cari lagi. Mainan, mainan. Dimana kamu? Kakak senang sekali cari mainan, teman-teman. Soalnya, mencari mainan sangat menyenangkan. Wadidaw. Kita... Dapat apa nih teman-teman? Wow, kita dapat capung teman-teman. Cantik sekali capungnya warna hijau. Wow, hari ini kita sudah dapat dua ya teman-teman. Capung dan kumbang. Yuk, kita berburu lagi. Wow, menyenangkan sekali. It's okay lah kita cari lagi. Lala la la la, la, la, la. Aku cari mainan Mainan Wadidawadidiu Mainannya mana kamu mainan Aku cari kamu loh Wow Kita dapat lagi teman-teman Wah Kita dapat capung lagi Tapi capungnya warna merah Berarti kita sudah dapat Dua capung teman-teman Wow kita pegang dulu ya, soalnya kita tidak punya wadah nih teman-teman Yuk, kita cari lagi Mainan-mainan dimana kamu, aku mencarimu Mainan-mainan dimana kamu, aku mencarimu Wah, Wadidaw teman-teman, wow so amazing teman-teman Kita dapat belalang teman-teman Kita dapat belalang hijau juga nih Wow Kita udah dapat Empat mainan teman-teman Seru sekali Yuk kita cari lagi Wow Ternyata berburu mainan seru sekali Hari ini kakak berburu Di pohon teman-teman Wow seru sekali Ternyata berburu mainan Sangat seru sekali loh teman-teman Wadidawadidiu Wadidawadidiu teman-teman yuk kita periksa Wow kita dapat kecoa lo teman-teman Wow seru sekali la lalalalala la Wow kita menemukan ulat teman-teman kita dapat ulat juga nih teman-teman ulat hijau Sepertinya tangan kakak sudah tidak mood lagi nih teman-teman. Kita simpan di sini dulu ya. Eh mainan. Kamu jangan pergi ya. Nanti aku sudah jemput kamu. Sepertinya kakak melihat sesuatu. Kakak melihat. wow, oh, lihat bulu asli teman-teman. Awas teman-teman, hati-hati ya. Ini gatal loh teman-teman. Kalau kita dikena bulunya wadidaw. Kakak takut teman-teman. Yuk lanjut lagi cari mainannya. Wow di mana nih mainan. Kakak sangat bersemangat hari ini cari mainan teman-teman. Teman-teman kakak ya. Wadidaw. Wow kita dapat lagi teman-teman. Wow kita dapat. Lalat besar teman-teman. Wow besar sekali lalatnya. Cantik warnanya. Wadidaw kita pegang lagi ya. Kita lanjut cari mainan lagi teman-teman Wadidaw Wow, wow Sepertinya kemana sesuatu Mau lari kemana dia tuh Woi, jangan tinggalkan aku dong Wah, kita dapat katak teman-teman Katak warna hijau Wadidaw Kita dapat katak Katak biasanya Kalau dia Berlompat seperti ini teman-teman Yo, yo Yo, yo. Wow, wow. Wah. Kataknya seru sekali. Wow, wow, wow, wow, Aih. Aduh. Ternyata katak membantu kita menemukan mainan yang lain. So amazing. Terima kasih katak dan kita sudah dapat bola lagi, teman-teman. wadidaw seru sekali. Wow, mainan kita sudah banyak ya. Dengan yang tadi kalau kita gabung Wahidawadiu cari lagi nih teman-teman kita cari mainan lagi di mana ya kita dapat mainan wow Wahidawadiu kita dapat lagi teman-teman Apaan nih wow kita dapat lebah wah wow. hati-hati ya jangan sampai bokongnya dipegang nanti teman-teman dapat ditusuk cap Dapat ditusuk leba ini Hati-hati ya teman-teman Yuk kita cari lagi Wadidaw didiu Mainan Oh mainan Dimana kamu Wow so amazing teman-teman Kita dapat yang lebih gede lagi teman-teman Wow Kita dapat semut merah teman-teman Besar sekali semut merah ini Wadidaw Kita bawa pulang mainannya ya Supaya nanti sampai di rumah kita main ini teman-teman. Ternyata berburu mainan hari ini sangat seru sekali. Oke teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya video kakak. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.